serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan vitamin bahagia dan kabar menarik serta kabar terupdate seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini pemimpin akan memberikan kabar bahagia nih untuk semua warga Konoha untuk pertama, ada info bahagia banget dari Bang Ariel Di laman akun Instagram pribadinya, Bang Ariel menginfokan Bahwa Bunda Lesti Kejora akan kembali tampil di acara Aksi Indonesia 2022 di top 24 Kloter Darussalam Wah wow, kembali persahabat ya, kesayangan Si cantik Kejora kita akan menemani sahur kita di acara Aksi yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jangan sampai lupa sahabat dicatat Hari Kamis tanggal 7 April 2022 pukul 02.00 Waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Dan kita lihat juga di kalimat info caption yang dituliskan oleh Bang Aril Bismillah jangan lupa Besok pagi di program Aksi Indonesia, tanggal 7 April 2022, mulai pukul 02.00 WIB dini hari, live hanya di Indosiar. Terima kasih. Itulah kalimat info yang dituliskan oleh Bang Ariel, mengenai info bahagia untuk kita semua. Bunda Lesti akan kembali hadir. Akan kembali tampil menjadi host di acara aksi Indonesia 2022. Masya Allah, bahagia banget ya. Pastinya setiap hari ditemani oleh idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, para sahabat, kita juga mendapatkan vitamin bahagia dari bibi Indi. Yang mengunggah postingan foto bareng Bunda Lesti. Aduh, Masya Allah banget ya, idola kesayangan. Tersenyum bahagia membuat kita semakin bangga. Mudah-mudahan, Bunda Lesti selalu sehat, selalu bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Masya Allah, banget ya! Idola kesayangan, semoga puasanya juga diberikan kekuatan dan semangat. Amin. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada cedukan vitamin juga yang kita dapatkan dari L. Ini vitamin kemarin ya, saat menemani Bunda Lesti, photoshoot. Masya Allah, Bibi Elin semakin menggemaskan sekali. Al-Fatih yang paling tentunya ngangenin, luar biasa. Komentar pun banyak sekali diberikan. Salah satunya dari akun Rahmah Rahmazian mengatakan, "Masya Allah, ini yang kemarin Kak, minkan katanya tuh, iya, ini yang kemarin ya." Tetapi kita bahagia banget karena melihat Abang Fatih yang semakin hari semakin menggemaskan. Semakin lucu dan semakin ganteng, pastinya luar biasa. Dan berikutnya, juga bersahabat di Ada info bahagia juga dari Raja Si. Ini usaha miliki dalam kesayangan kita yang berkolaborasi bersama. Kobas dan konkris karena ada promo selfie food 60% bersahabat ya minimal transaksinya 40k maksimal diskon 35k periode hingga tanggal 15 Mei 2022 tuh ini kabar baik juga nih untuk pecinta raja ya bakal ada diskon 60% dan tentu ada diskon juga 55% Minimal transaksi 40k, maksimal diskon 25k Wow, pentingnya luar biasa banget ya, promonya banyak sekali Ada juga diskonnya 40%, minimal transaksinya 75k, maksimal diskonnya 35k Jangan sampai ketinggalan, karena periode Cuma sampai tanggal 15 Mei 2022. Saran dan ketentuan berlaku nih persahabat ya. Yuk doakan yang terbaik juga nih mudah-mudahan. Usaha Rajasi milik Papa Bilar semakin sukses dan lancar. Amin. Masih menunggu kejutan lain persahabat dan kabar terbaru di siang hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune. Dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi di siang hari ini? Bang Yun ucapkan terima kasih. Persamaan, silahkan berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.